Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma Kiai Abdullah Kafabi yang saya cintai, Kiai Anwar Iskandar yang saya cintai, dan Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur yang saya cintai, serta para pimpinan Pondok dan juga Institut Agama Islam Tribakti, saya bersyukur sekali <tuh> bisa hadir ke uh, pondok ini karena ini adalah kunjungan saya yang pertama dan mudah-mudahan insya Allah akan dilanjutkan dengan kunjungan-kunjungan selanjutnya itu. Dulu waktu mahasiswa saya sering jalan-jalan ke sini Pak, tapi cuma lewat-lewat itu -lewat. ya. Baru kali ini benar-benar mampir. Saya menghadiri banyak dialog kebangsaan akhir-akhir ini di kampus itu ya dan saya kira sekarang ini di pesantren juga mulai banyak muncul dialog-dialog kebangsaan sebagiannya karena kita semua memang merasakan bahwa sekarang ini memang ada semacam kevakuman narasi ada kekosongan ide-ide tentang keindonesiaan padahal dulu negara ini Lahir sebagai sebuah ide Karena Indonesia tadinya tidak ada Dia menjadi ada Karena ada pergulatan pemikiran yang panjang Tetapi sekarang ini Khususnya pada 15 tahun terakhir ini Di era reformasi Kita merasakan bahwa Ada sebuah pencarian baru yang umum di tengah masyarakat ada satu kegelisahan intelektual Bahwa kita ini membutuhkan ide-ide baru tentang the next Indonesia Tentang uh, masa Indonesia masa depan Dan saya kira kalau kita uh, belajar dari sejarah kita dan juga sejarah agama-agama kita akan menemukan satu fakta bahwa kekuatan agama yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain itu adalah karena agama khususnya Islam itu tidak pernah berhenti menguasai wacana pemikiran manusia dan Indonesia ini dulu lahir sebagai sebuah negara juga atas jasa para ulama-ulama kita yang telah membentuk narasi baru tentang Indonesia masa depan Jadi kalau kemudian di kemudian hari Indonesia ini tidak dipimpin oleh para ulama Itu sebabnya salah satunya adalah karena seperti yang dikatakan tadi oleh Kiai Abdullah Kafabi tadi bahwa Memang, para kiai itu setelah berjuang memperebutkan kemerdekaan, mereka kembali ke pondok semuanya. Itu loh, mereka tidak pergi ke pusat-pusat kekuasaan karena itu bukan kebutuhan mereka. Itu loh, nah sekarang ini kita membutuhkan kehadiran para ulama-ulama, para santri kembali untuk mengisi wacana keindonesiaan karena bangsa kita sekarang ini. Justru sangat membutuhkan Narasi-narasi baru Ide-ide baru tentang masa depan Indonesia Saya mencoba Apa namanya Memikirkan Masalah ini Dalam waktu yang lama Karena saya merasakan sekali setelah 15 tahun Ada dalam politik Sejak usia yang sangat muda Bersama Gus Ipul ini Ini Gus Ipul dulu Pak Kiai teman main bulu tangkis Ini Nah, jadi di eranya Gus Dur dulu, ah, saya suka main bulu tangkis di Ansor nih sampai jam 2 malam biasanya main bulu tangkisnya sama beliau ini. Jadi <tuh> kita semua merasakan itu. Itu sebabnya saya mencoba memikirkan sebuah ide tentang The Next Indonesia, sebuah ide tentang masa depan Indonesia itu. Dan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan Indonesia ini, kira-kira kita membutuhkan satu alat baca satu alat baca tentang Indonesia ini dan alat baca yang paling efektif untuk itu adalah sejarah sebab sejarah itu adalah pergulatan interaksi antara empat elemen yang pertama adalah manusia yang kedua adalah ide-idenya yang ketiga adalah ruang yang keempat adalah waktu saya sudah menulis tentang ini di Harian Kompas beberapa minggu yang lalu uh, Bisa di search di internet itu judulnya Politik dan Sejarah Jadi hasil interaksi antara keempat unsur inilah yang kemudian melahirkan Wajah sosial dari masyarakat itu Jadi kalau kita menggunakan sejarah sebagai alat baca terhadap uh, Persoalan bangsa kita Insya Allah kita akan menemukan satu pandangan yang lebih murni, lebih bersih tentang Indonesia ini Kalau kita membaca sejarah Indonesia Kira-kira saya bisa membagi gelombang sejarahnya itu dalam tiga gelombang Gelombang pertama sejarah Indonesia itu berlangsung dari abad ke-17, 18, 19 dan pertengahan abad 20 Gelombang kedua itu dari sejak kita merdeka sampai sekarang Nah, gelombang ketiga ini baru akan kita masuki Karena itu saya menganggap Pemilu 2014 yang akan datang Itu menjadi penting bagi kita sebagai bangsa Bukan hanya karena akan terjadi Intiqalus sultah Atau shifting of power Tetapi Yang lebih penting dari itu Yang akan terjadi ke depan itu adalah Intiqalul maujad tarikhia. Jadi Peralihan gelombang sejarah shifting of history itu yang akan terjadi di masa yang akan datang karena itu dia menjadi penting di gelombang pertama ini dari tiga gelombang ini kira-kira saya menjawab dua pertanyaan utama yang pertama adalah bagaimana transformasi berlangsung di negara kita yang kedua apa yang merubah semua transformasi itu di dalam bangsa, dalam sejarah bangsa kita itu apa drive-nya, apa uh, ya, kekuatan yang menciptakan perubahan-perubahan itu dalam sejarah kita Nah gelombang pertama ini kalau kita lihat Intinya adalah transformasi dari Indonesia yang tidak ada menjadi ada adanya Indonesia ini Karena kata Indonesia sendiri itu baru muncul pada pertengahan abad ke-19 Mula-mula sebagai istilah etnis, kemudian istilah geografi, dan akhirnya menjadi istilah ekonomi politik. Tapi kalau kita lihat, proses menjadi Indonesia ini, itu adalah satu proses yang sangat panjang. Perlu waktu 350 tahun untuk sampai ke situ. Sebabnya adalah karena, Indonesia ini pada mulanya terdiri dari satu struktur sosial politik struktur sosialnya itu berbasis etnis struktur politiknya berbasis kerajaan nah ketika penjajahan Eropa datang ke sini penjajahan ini tidak langsung menguasai wilayah ini tetapi perlahan-lahan itu sebabnya orang Aceh merasa tidak pernah dijajah 350 tahun karena Aceh baru benar-benar takluk kepada Belanda pada akhirnya, itu pada tahun 1935. Jadi dalam sejarah yang panjang ini, dalam perjalanan sejarah yang panjang ini, kita akhirnya sadar bahwa penjajahan ini tidak bisa dihadapi oleh bangsa Indonesia jika struktur sosialnya masih seperti yang ada dan struktur politiknya masih seperti yang ada. Karena itu kita perlu satu modus eksistensi baru. Kita perlu satu wujud baru. Kita perlu satu nama baru. Dan untuk bisa melakukan itu yang harus kita lakukan adalah melebur etnis-etnis kecil ini melebur etnis-etnis kecil ini ke dalam satu ikatan yang lebih besar yang namanya bangsa. Melebur kerajaan-kerajaan kecil ini ke dalam satu ikatan politik yang lebih besar yang namanya Republik Jadi transformasi penting pada gelombang pertama ini itu adalah Transformasi dari etnis-etnis menjadi bangsa Transformasi dari kerajaan menjadi Republik Nah apa yang membuat itu semuanya mungkin adalah karena Pada waktu proses ini terjadi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini adalah kerajaan Islam dan Islam sudah menjadi agama mayoritas di Indonesia oleh karena itu ikatan-ikatan primordial berupa suku-suku dan etnis yang ada di Indonesia ini bisa dilewati bisa dilampaui karena ada satu semangat bersama yang disebar oleh para ulama-ulama kita dahulu yang melampaui ikatan-ikatan primordial ini itulah sebabnya raja-raja ini dengan sukarela melepas kerajaannya meleburnya dalam satu ikatan yang lebih besar dan kita semuanya etnis-etnisnya dengan sukarela melebur menjadi satu dalam satu ikatan yang lebih besar yang namanya bangsa sebab kalau kita baca sejarah Indonesia dari abad ke-13 sampai sekarang bisa dikatakan itu seluruhnya adalah sejarah Islam salahnya adalah karena dalam penulisan sejarah di Indonesia kita memisahkan antara sejarah Islam di Indonesia Dan sejarah proses kita menjadi sebuah bangsa Kita memisahkan itu Sehingga kita seringkali tidak menemukan bahwa Atau usaha, ada usaha untuk menggelapkannya bahwa ternyata Saham para ulama dalam mendirikan Indonesia ini adalah saham yang terbesar Nah itulah proses menjadi Indonesia dan kalau kita lihat kalau kita bedah dalam apa namanya Indonesia pada waktu-waktu itu kira-kira kita bisa mengatakan begini karena kita berjalan dari etnis-etnis kecil masuk ke dalam satu ikatan bangsa yang lebih besar maka ada transformasi dalam cara kita berpikir juga ada transformasi dalam budaya dan karakter kita Perlahan-lahan mulai muncul cara berpikir baru yang saya sebut dengan istilah al-aqlul jama'i atau collective mind. Kita mulai terbiasa berpikir kolektif, berpikir dalam skala bangsa dan bukan dalam skala etnis. Berpikir dalam ikatan yang tidak primordial, berpikir dalam skala yang lebih besar. Itulah sebabnya Ketika Bung Karno dulu pertama kali ingin merumuskan dasar negara yang akan merdeka ini Yang dipikirkan oleh Bung Karno adalah Setelah etnis-etnis ini menyatu Setelah kerajaan-kerajaan ini menyatu Kita masih punya persoalan lain Kita ini bukan hanya beragam secara etnis Tapi juga beragam secara agama Beragam juga secara ideologi kalau kita ingin mendirikan satu negara untuk semua ideologi itu Kita mesti sepakat kepada satu dasar bersama Bagaimana caranya menyepakati satu dasar Apakah kita memilih dari apa yang ada Atau mengambil yang terbaik dari apa yang ada Yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah Mengambil yang terbaik dari semua yang ada Ini yang saya sebut dengan Al-Aqlul Jama'i Atau Collective Mind Lahirlah Pancasila itu sehingga pancasila itu isinya adalah agama humanisme nasionalisme demokrasi sosialisme ini semua adalah ideologi dan agama besar yang ada di Indonesia ketika itu dan Bung Karno menuturkan ini dalam buku Bung Karno penyambung lidah rakyat dengan sangat baik nah sekarang kalau kita lihat kalau cara berpikirnya berpikir kolektif seperti itu ini juga akhirnya mempunyai turunan pada karakter dan budaya kita karakter utama dan budaya utama kita sebagai bangsa itu adalah gotong royong dan solidaritas karena ini satu paket berfikirnya kolektif, karakternya solidaritas dan gotong royong kenapa musti solidaritas dan gotong royong? karena lahir dari penderitaan yang lama Etnis-etnis kecil ini tidak bisa melawan penjajah sendirian, kerajaan-kerajaan kecil ini tidak bisa melawan penjajah sendirian. Jadi kalau mereka tidak menyatu, mereka semua akan hilang dari peta. Hanya ada satu cara bagi mereka untuk eksis, yaitu mereka menyatu dan melebur. Itulah akar dari solidaritas, akar dari eh, apa namanya, akar dari gotong, sifat gotong royong pada bangsa Indonesia itu. Nah sekarang coba kita lihat pada simbol-simbol budayanya, misalnya pakaian itu. Ini rombongan kita yang datang semua tadi pakai batik nih. Karena batik ini kalau kita perhatikan, ini adalah contoh dari kerumitan yang harmonis. Batik ini sangat detil ya, sangat detil, sangat rumit, tetapi bisa diharmoni, bisa diharmonisasi. Dan itu salah satu kehebatan orang Indonesia Dia bisa menyatukan segala hal yang tidak bisa menyatu di tempat lain Jadi kalau misalnya Anda lihat tadi negara Arab itu semuanya 22 negara Arab kalau dikumpulkan sama jumlah penduduknya dengan penduduk Indonesia Tapi mereka terpecah ke dalam 22 negara Kita menjadi satu negara jadi ide menjadi Indonesia ini ide yang brilian ide yang sangat modern ide yang pada dasarnya melampaui zamannya dan seperti yang dikatakan tadi Gus Ipul ini bahasa kita ada tiga ratusan karena sukunya juga ada tiga ratusan tapi bagaimana memilih satu bahasa di antara semua bahasa yang ada ada satu pertanyaan kenapa bukan bahasa Jawa yang jadi bahasa nasional Padahal bahasa Jawa digunakan oleh penduduk mayor etnis mayoritas. Kenapa bahasa Melayu yang penggunanya minoritas? Saya sempat berziarah ke makam uh, Ali uh, uh, Raja Ali Haji itu, di, di Kepri ya, Bapak Bahasa Melayu. Ini kenapa bahasa Melayu yang jadi bahasa nasional? Salah satu sebabnya adalah karena bahasa Melayu ini, struktur dan tata bahasanya, nahwu sarafnya itu sederhana. Sederhana. Contohnya misalnya, tidak ada konsep waktu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, kan ada konsep waktunya. Kata kerjanya itu dibagi dua. Fi'il madhi dan fi'il mudareh kalau yang lil mustaqbal untuk yang akan datang itu dimasukkan ke fi'il mudareh iya kan tapi kalau kita belajar bahasa Inggris tensisnya ada 16 jauh lebih rumit dalam bahasa Indonesia waktunya berubah-ubah tapi kata kerjanya tidak berubah iya kan kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab akala yakulu dia berubah kata kerjanya untuk menunjukkan waktu tapi kalau kita bilang makan Kalau sudah makan dan belum makan apa? Gak berubah kata kerjanya Waktu itu mempunyai kata sendiri yang berdiri sendiri dan tidak masuk ke dalam kata kerja Jadi kalau kita mau mengatakan kata kerja masa lampau kita bilang sudah Kalau kata kerja masa kini kita bilang sedang Kalau kata kerja yang akan datang akan dia tidak menyatu dalam kata kerjanya dan apa artinya satu bangsa punya bahasa yang tidak punya konsep waktu artinya waktu itu kurang penting bagi bangsa itu dan mengapa konsep waktu begitu detil sekali dalam bahasa Inggris iya kan Walaupun pada dasarnya yang mungkin digunakan konsepnya cuma sekitar empatan dari 16 itu yang paling sering digunakan Tapi mereka menunjukkan detail Itu efek dari salah satu, salah satu efek dari e, Apa namanya Revolusi sains yang ada di sana Yang punya efek terhadap kehidupan e, sosial mereka Termasuk ketika mereka masuk ke era industri di mana waktu itu dihitung jauh lebih ketat karena satuan-satuan waktu yang mereka pakai itu menjadi lebih kecil jadi anda bisa melihat salah satu dari ciri peradaban itu adalah konsep mereka tentang waktu lihat percakapan sehari-harinya kalau mereka menggunakan satuan waktu yang lebih kecil dalam percakapan sehari-hari artinya itu masyarakat yang produktif jadi misalnya kita mau janji ketemu nanti kita ketemu jam 5.15 dia mendefinisikan unit waktu terkecil Tapi kalau kita mau ketemu ya Nanti kira-kira kita ketemu jam 5 jam 4 lah Iya kan Kita lebih longgar Satuan waktu yang kita pakai Lebih besar Kadang-kadang kita bilang minggu-minggu depan lah Iya kan Kita longgar dari sisi itu Dan itu ada artinya Itu tipikal masyarakat agraria Itu tipikal Masyarakat agraria yang lebih longgar dari segi waktu Karena waktunya lebih banyak diatur oleh alam Mereka kerja waktu panen, habis panen agak longgar sedikit Itu tipikalnya Tapi ini juga menguntungkan kita Karena 300 etnis yang lain Dengan mudah bisa mempelajari bahasa Melayu dengan baik Nah yang kedua Bahasa Melayu itu tidak punya hirarki tidak ada hirarkinya dulu Soekarno dipanggil Bung, dan itu artinya ada unsur egalitarianisme di situ. Ada unsur egalitarianisme di situ, sehingga panggilan Bung itu menunjukkan kedekatan, juga menunjukkan rasa senasib sepenanggungan. Jadi kita menggunakan bahasa ini memanggil seseorang dengan kata Bung, Hei Bung, dengan menggunakan kata itu kita menunjukkan kedekatan. Nah inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia ini juga Dengan semua kelemahannya sekaligus merupakan kelebihannya Itu mempermudah kita menyatu sebagai sebuah bangsa Nah salah satu kelebihan bahasa Indonesia ini Karena kosa katanya sederhana Dia gampang menyerap kosakata dari luar Salah satu bahasa yang paling banyak diambil oleh bahasa Indonesia itu bahasa Arab Di bahasa Indonesia tidak kurang dari 2.500 kosakata arab yang menjadi kosa kata bahasa indonesia majelis permusyawaratan rakyat itu semua dari bahasa arab dewan perwakilan rakyat itu semuanya dari bahasa arab karena bahasa ini vokabnya kosakatanya sedikit tidak terlalu banyak jadi dia gampang gampang menyerap tuh. dan itu ciri kata ini kata salah seorang pengamat Ciri dari bangsa Yang dominan air dan tanahnya Karena sifat laut itu Menyerap Sekaligus Membersihkan Nah orang Indonesia paling gampang Mengambil ajaran orang Tapi tidak diambil semuanya, diputer-puter Diputer-puter Di baik-baik Akhirnya jadi miliknya sendiri, bukan punya orang Karena mengikuti caranya sendiri Itu, itu ciri khas kita Nah saudara sekalian kira-kira inilah yang membuat mengantarkan kita menjadi bangsa menjadi Indonesia ini Nah pada gelombang kedua semua perubahan sejarah itu didrive oleh pergulatan mencari sistem yang cocok bagi bangsa kita Sistem ekonomi dan politik Karena itu pada gelombang kedua ini umumnya perdebatannya itu adalah perdebatan yang fundamental Misalnya relasi agama dan negara Ini tadi yang disebut tadi oleh Gus Ipul ini tadi ini. Terutama perdebatan ini menjadi kuat pada era konstituante setelah tahun 55 Setelah kita pemilu pertama kita lihat Konstituante itu isinya perdebatan utama tentang ini Jauh lebih keras perdebatannya dibanding pada panitia persiapan Kenapa lebih keras? Karena waktu panitia persiapan tujuan kita yang lebih besar adalah merdeka Urusan dasar negara nanti kita tunda setelah ini Nah pembahasan dasar negara yang paling keras itu pada era konstituante itulah Cuma umur pembahasan ini tidak panjang Karena kemudian Soekarno memperlakukan dekrit pada tahun 59. Nah ini karena itu kita melihat dalam sejarah politik kita Hubungan agama dan negara telah mengalami ketegangan terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru Yang kedua dialektika antara demokrasi dan pembangunan Demokrasi yang diterapkan pada era ordeba, Orde Lama khususnya demokrasi liberal itu telah menyebabkan terjadinya pergolakan politik jatuh bangunnya kabinet-kabinet eh, khususnya pada era dekro, de, apa namanya, demokrasi parlementer tiap 6 bulan atau satu tahun atau dua tahun paling maksimal umur dari satu kabinet ganti lagi dengan kabinet yang baru kita lihat Perdebatan-perdebatan ini melahirkan satu tesis baru pada masa Orde Baru. Karena itu Orde Baru lahir seperti antitesis terhadap Orde Lama. Saya suka menggunakan pertentangan antara Trisaktinya Bung Karno dengan Trilogi pembangunannya Soeharto. Fokus Soekarno adalah politik, fokusnya Soeharto adalah ekonomi. Nah karena itu 50 tahun ini kita menyaksikan 50 tahun orde lama dan orde baru ini Ini adalah 50 tahun pertarungan antara tesis dan antitesis Dan dua-dua orde ini berujung darah Berujung dengan darah Tidak ada yang berakhir dengan manis Dan datanglah periode yang ketiga yang kita sebut dengan era reformasi Nah di era reformasi ini Gus Ipul salah satu pelaku utama Dan Alhamdulillah kita juga bersyukur bahwa kemudian presiden era reformasi itu adalah Gus Dur. Walaupun kita waktu itu apa namanya sahamnya paling kecil di Poros Tengah, tapi ya PKS juga ikut sebagai salah satu kekuatan yang membentuk Poros Tengah yang membawa Alhamdulillah Gus Dur menjadi presiden Indonesia. Era reformasi ini kalau kita lihat itu menjadi Temuan, pertemuan antara orde lama dan orde baru Dia menjadi sintesa Dia menjadi sintesa Karena apa yang kemudian diperdebatkan pada dua era ini Pada dua orde ini Itu menjadi kesimpulan pada era reformasi Misalnya begini Perdebatan tentang relasi agama dan negara Di era reformasi Semua ormas Organisasi politik Dikasih kebebasan untuk menentukan asasnya Selain Pancasila Artinya apa? Ini artinya kita ini sudah sampai pada satu kesadaran bersama Bahwa Pancasila ini adalah Panggung bersama untuk identitas yang berbeda-beda Jadi Muhammadiyah NU Tidak harus lagi mengikuti keputusan pada tahun 85 Tentang asas tunggal Kita tidak lagi Mempertentangkan Islam dengan Pancasila Sebab dengan menjadi Islami itu tidak berarti kita Tidak Pancasilais Dan sekarang orang-orang yang menyebut diri Pancasilais Itu pada bulan Ramadan juga berpuasa Pada hari Jumat pergi sholat Jumat dan pada musim Haji juga pergi Haji jadi tidak bisa juga kita bilang mereka tidak tidak islami Ini artinya apa? Kita mulai sampai pada tingkat kedewasaan yang bagus di mana apa yang seharusnya membuat kita bersatu memang harus membuat kita bersatu Dan apa yang seharusnya tidak membuat kita berpecah tidak perlu membuat kita menjadi tegang Nah yang kedua itu hubungan antara demokrasi dan pembangunan Salahnya demokrasi pada masa Orde Lama itu adalah Karena kita punya kebebasan tapi kita lapar Apa yang terjadi kalau orang itu sangat bebas bicara tapi lapar Ya pasti ngomongnya ngaco kan Itulah yang dimanfaatkan oleh PKI pada waktu itu Kemiskinan Dari bangsa Indonesia ini di tengah kebebasan yang luar biasa Itulah yang dimanfaatkan oleh PKI yang berujung dengan darah pada tahun 65 Dan saya kira kita perlu memberikan apresiasi kepada pesantren ini Karena pada tahun 65 ini dan seterusnya pesantren Lirboyo ini punya jasa yang sangat besar Jadi Begitu juga pada era Orde Baru karena kekecauan terlalu banyak di masa Orde lama ini Orde baru mengambil kesimpulan yang sederhana kalau kita mau membangun demokrasi kita cabut partai politik kita sederhanakan memang efektif semua partai politik dikelompokkan secara sederhana kanan, kiri, tengah yang kanan semuanya di P3 yang kiri di PDI yang di tengah dibikin baru Agolkar iya kan Hidup berjalan baik pada waktu itu Memang kita membangun Tapi lama-kelamaan kita sadar Setelah kita kenyang, kita ini manusia Kita juga perlu bicara Makanya kalau kita belajar ilmu mantik Kan kita mengatakan Al-insanu hayawanun natik. Iya kan Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara Hewan yang berbicara Kita ini tidak perlu kenyang Harus kenyang tapi kalau kita sudah kenyang tidak boleh bicara Itu manusia jadi seperti burung dalam sangkar Dikasih makan tiap hari Tapi tidak boleh menggunakan sayapnya untuk terbang Boleh berkicau Tapi diajar cara berkicaunya Kita juga tidak puas dengan keadaan itu Lama-kelamaan muncullah generasi baru Dari era orde baru ini Orang-orang yang terpelajar Dan juga kelas menengah Makannya cukup terpelajar, tapi tuntutannya adalah kebebasan. Dia tidak lagi cari makan, dia menuntut sesuatu yang lain, yaitu kebebasan. Itulah yang melahirkan reformasi. Nah, di sini ada salah satu toko jalanannya pada waktu itu nih, Fahri Hamzah ini dulu, toko jalanan yang memimpin reformasi, para pencari kebebasan. Nah, ini yang disebut tadi oleh Gus Ipul tadi ini riwayat dari Pak Dekarwo gitu ya. Di sebelah sini ada yang merdeka atau mati Kalau yang di sini orang yang merdeka sekali Nah ini pimpinannya beliau ini dulu nih Nah jadi Tapi apa yang kita pikir bahwa nanti demokrasi ini kalau kebablasan Indonesia akan pecah Ternyata tidak juga Ternyata tidak juga itu Indonesia masih tetap utuh seperti dulu Bahkan menurut saya sekarang ini jauh lebih solid daripada sebelumnya karena ada satu hal yang tidak diselesaikan pada masa Orde Lama dan Orde Baru Yaitu hubungan antara pusat dan daerah Sekarang kita memberikan otonomi kepada daerah Itu artinya apa? Kita membagi kekuasaan politik secara lebih adil Tapi yang lebih penting dari itu adalah Ada undang-undang pembagian keuangan pusat dan daerah Sekarang ini total transfer daerah dari pusat ke daerah itu adalah 35% dari APBN Ah ini yang membuat Gus Ipul bisa membangun Jawa Timur dengan baik 35% tadinya kita berpikir kalau kita bikin pilkada langsung para bupati-bupati dan gubernur-gubernur itu akan menjadi raja-raja baru kenyataannya tidak Sebab sekarang ini gubernur yang ditangkap karena kasus korupsi itu kalau nggak salah sudah ada 16 jumlahnya ya. Iya kan? Tidak ada raja-raja baru. Yang terjadi justru kebalikannya. Karena mereka ini dipilih secara langsung, mereka semuanya datang dengan janji. Janjinya muluk-muluk. Walaupun dia tahu dia tidak bisa memenuhi semuanya, tapi karena dia sudah kasih janji Nanti setelah dia menang dia berkuasa Dia terpaksa harus memenuhi janjinya Dan apa yang paling gampang dijanjikan Satu, kesehatan gratis Yang kedua, sekolah gratis Itu yang paling gampang dijanjikan Karena semua bupati menjanjikan sekolah gratis, kesehatan gratis Tanpa sadar sekarang ini Sebagian besar orang di Indonesia Mulai masuk ke jenjang pendidikan bukan lagi SMP Tapi sudah SMA artinya apa? ada akselerasi pembangunan pendidikan di Indonesia yang kita tidak sadari dengan baik begitu juga kita melihat sumber utama yang membuat sekarang ini ekonomi Indonesia tetap bertumbuh ketika negara lain mengalami krisis ekonomi salah satu sebabnya adalah belanja domestik dan salah satu sebab belanja domestik ini ini sebenarnya adalah transfer daerah ini sehingga handphone yang dipakai orang di Kediri sama canggihnya dengan handphone yang dipakai orang di Jakarta Karena purchasing power masyarakat, daya beli masyarakat itu meningkat Karena ada belanja yang ditransfer ke daerah dalam jumlah yang sangat, yang sangat besar Itulah sebabnya saya menganggap pada era reformasi ini kita sudah menemukan keseimbangan-keseimbangan baru Sehingga proses pencarian sistem ini relatif kita anggap selesai Nah sekarang kita akan memasuki gelombang yang ketiga Gelombang ketiga ini terutama cirinya adalah lima. Yang pertama adalah populasi Indonesia didominasi oleh orang-orang muda Yang kedua mereka ini berpendidikan baik Yang ketiga mereka berpenghasilan baik Yang keempat mereka terkoneksi dengan baik Indonesia adalah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Dan yang kelima, mereka adalah warga negara demokrasi. Warga asli demokrasi. Mereka adalah native demokrasi. Mereka ini merasakan demokrasi sebagai apa namanya? Sebagai budaya utama khususnya anak-anak Indonesia yang lahir tahun 90-an ke atas. Di kepalanya itu tidak ada Uni Soviet. Union Soviet sudah runtuh, tidak ada perang dingin Tembok Berlin sudah runtuh Di kepalanya itu Waktu dia masuk SD Reformasi datang, Soeharto turun Dan setiap hari dia menyaksikan Orang-orang demonstrasi di jalanan Orang-orang kampanye Memperbutkan jabatan gubernur Jabatan bupati, jabatan wali kota Termasuk diantaranya Memperbutkan jabatan presiden mahasiswa Iya kan? Anda juga di sini ada pemilihan presiden mahasiswa, kan? Tidak ada jabatan yang ditunjuk oleh rektor, bahkan sekarang juga jabatan rektor pun juga diperebutkan. Jadi, kita lihat anak-anak yang tumbuh dalam tradisi ini, itu adalah anak-anak yang tumbuh dalam tradisi demokrasi. Tapi, kenapa kita punya masalah sekarang? Karena kita berpindah ke sistem demokrasi, tapi budaya kita tidak pindah. Budaya demokrasi itu budaya egaliter Sebenarnya kalau kita lihat ya Budaya pesantren itu adalah budaya yang paling egaliter Itu budaya demokrasi Kita mencium tangan kiai bukan karena kita takut Tapi karena kita cinta Dalam pemerintahan otoriter Dalam budaya feodal Orang cium tangan itu karena takut Tapi di pesantren kita cium tangan karena kita hormat Karena orang ini punya ilmu Asas ketaatan kita adalah cinta bukan karena takut <tuk> Tapi di pesantren kita punya tradisi Utlubul ilma minal mahdi ilal, ilal lahdi Perhatikan tradisi ini membuat orang pesantren itu apa? Dia otaknya terbuka, open mind dia selalu ingin mempelajari segala hal yang baru dan ini yang menjelaskan mengapa ada banyak orang jauh-jauh pergi ke Amerika belajar ilmu politik pulang ke Indonesia bikin partai, tapi partainya gagal ada orang pesantren bikin partai dan sukses Alhamdulillah padahal tidak pernah belajar politik di pesantren politik itu barang baru saya bersyukur karena Alhamdulillah saya juga anak pesantren saya 6 tahun juga di pesantren dan dulu waktu di tapi pesantren ini terlalu mewah buat saya gitu. dulu pesantren saya hutan setiap hari kita makan nasi kecap dan guru saya dulu menghibur kita dengan cara begini tiap hari kalau ada anak-anak yang menangis waktu makan nasi kecap itu gurunya datang menghibur tenang, nasi kecap ini nanti yang akan membuat kamu jadi orang besar memang saya tanya kenapa sih kita dibikin menderita di pesantren penderitaan di pesantren itu adalah penderitaan yang direncanakan kenapa? memang kita dilatih hidup susah karena para pemimpin itu punya satu sifat utama mereka adalah pemikul beban jadi dia harus terbiasa dari awal memikul beban berat dengan sumber daya paling minimal makanya Rasulullah mengatakan tentang pemimpin itu an nasu La tajidu minhum rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor unta, hampir-hampir kamu tidak temukan di antara mereka satu ekor yang bisa memikul beban dalam waktu yang lama. Itu sebabnya saya percaya bahwa orang yang hidup dengan tradisi pesantren adalah orang yang paling layak memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Saya menonton film Sang Kiai. Dan mengerti bahwa ternyata beban berat dalam perjuangan kemerdekaan ini dipikul oleh para santri Sayangnya santri-santri kita ini santri-santri yang zuhud gitu loh. Begitu penjajah pergi, dia pulang ke pondok gitu loh. Dia tidak pergi ke kantor-kantor gubernur, dia tidak pergi ke kabinet, dia tidak pergi ke jadi presiden, dia tidak ke istana Dia pulang ke pondok Coba setelah mereka membebaskan Indonesia ini, mereka pergi ke istana. Saya kira Indonesia juga akan lain wajahnya sampai sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dengan tradisi ini, ini yang membuat Indonesia sekarang ini adalah mengalami benturan. Itu karena sistemnya berpindah ke demokrasi, tapi budayanya belum terlalu demokrasi. Pertentangan antara sistem dan budaya inilah, masalahnya. Dan karena itu, Indonesia ke depan itu akan maju insya Allah Jika dia dipimpin oleh orang-orang yang egaliter Karena negara sekarang ini tidak punya otoritas yang besar Jadi misalnya, saya kira Gus Ipul merasakan benar hal ini Kalau pemerintah mau membangun jalan kereta api atau jalur tol Trans Sumatra Melewati 10 provinsi, di setiap provinsi melewati tiga kabupaten Pertanyaannya adalah bagaimana membebaskan lahan Melewati 30 bupati dan 10 gubernur Karena melewati di semuanya itu tidak gampang Itu sebabnya tidak ada proyek infrastruktur raksasa yang bisa selesai Jadi presiden ini tidak bisa dengan sendirinya kasih perintah Kenapa? Karena bagaimana kalau presidennya biru, gubernurnya kuning, wali kotanya atau bupati merah? Kalau Pak Dekarwa hari ini dipanggil ke istana, ini agak gampang itu, karena biru sama biru gitu kan. Ini agak gampang dipanggilnya gitu, jadi semua bisa, yang lain bisa dipendek gitu loh. Ini gampang, tapi kalau sudah campur-campur, ah ini sudah beda gitu. Ini sudah beda, karena itu diperlukan satu budaya baru. Nah saya kira insya Allah. Dengan mengedepankan budaya santri ini, budaya egaliter ini Saya ingin wacana keindonesiaan ke depan itu dikuasai kembali oleh para santri Sebagaimana dulu ulama-ulama kita menguasai wacana keindonesiaan sebelumnya Dan tadi Kiai eh, Kavabi tadi menyebut soal Wali Songo ini Saya sebagai politisi Pak Kiai ini ada satu pelajaran penting yang saya pelajari dari Wali Songo seribu tahun sebelum Islam datang ke Indonesia, ini kan didominasi oleh Hindu Buddha. Iya kan? Bagaimana orang-orang ini datang dari Yaman sana cuma ke sini cari rezeki bisa mengubah wajah negara yang sebesar ini menjadi mayoritas muslim. Padahal kan kalau orang pindah agama, orang pindah agama itu kan pertama harus syahadat. Dan setelah syahadat dia harus dihitan Harus disudat kan Itu bukan pekerjaan gampang membuat orang yakin dan terus pindah agama Tidak gampang itu Jadi kalau santri ini ingin menguasai wacana keindonesiaan Menguasai wacana keindonesiaan di tengah masyarakat muslim oleh para santri Itu pekerjaannya tidak seberat pekerjaan para wali Songo dahulu kala. Tidak seberat itu dan mudah-mudahan insya Allah, seperti yang sudah terbukti di Jawa Timur ini, santri yang memimpin Jawa Timur dan memang sepantasnya begitu. <tuk> Jawa Timur ini kan negaranya NU sebenarnya ini kan, sepantasnya begitu. Mudah-mudahan insya Allah, Indonesia ke depan juga dipimpin kembali oleh para santri. Wallahul Muafiqillah, Kuhabib tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.